Ini enam obat alami yang mampu untuk redakan batuk dan pilek. Di musim hujan seperti sekarang ini, banyak orang yang mudah terserang penyakit batuk dan pilek. Hal ini karena sistem kekebalan tubuh sedang melawan infeksi bakteri dan virus yang penyebarannya lebih cepat saat cuaca sedang dingin. Biasanya, dokter akan menganjurkan kita Meminum obat jenis paracetamol untuk meredakan batuk dan pilek Sebab Gejala batuk dan pilek Seringkali membuat suhu tubuh jadi lebih tinggi Sehingga menyebabkan demam Dengan minum obat paracetamol yang punya sifat antipiretik, Demam dan nyeri pada tubuh bisa dikurangi Namun Menyembuhkan batuk dan pilek tidak harus selalu menggunakan paracetamol Berikut Beberapa obat alami yang bisa dikonsumsi Untuk meredakan gejala batuk dan pilek Apa saja obat alami untuk meredakan batuk dan pilek 1. Madu Teman-teman punya madu asli di rumah? Madu juga bisa dikonsumsi sebagai obat alami untuk meredakan gejala penyakit batuk dan pilek. Madu bisa dikonsumsi langsung, diseduh dengan air hangat, atau dicampurkan bersama buah agar lebih enak. Madu bisa meredakan batuk dan pilek, karena mengandung antibakteri, hingga mengurangi peradangan pada tenggorokan. Kandungan nutrisi, Madu memiliki kandungan vitamin, asam, Mineral dan enzim yang berguna bagi tubuh manusia. Semua kandungan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional, antibodi dan penghambat pertumbuhan sel kanker atau tumor. Oleh karena itulah madu sering digunakan sebagai pengobatan alternatif. Namun, madu tidak perlu dikonsumsi berlebihan karena kandungan gulanya yang tinggi dan tidak boleh dikonsumsi oleh balita, karena menyebabkan penyakit botulisme 2. Jahe Rempah-rempah satu ini tidak hanya digunakan sebagai bumbu penyedap saja Jahe bermanfaat untuk meredakan batuk kering, mual, nyeri, dan asma karena mengandung anti radang. Jahe banyak mengandung vitamin C, dan magnesium Kandungan ini membuatnya membantu tubuh untuk memperkuat sistem imun. Selain kedua zat tersebut, jahe juga memiliki kandungan gingerols, shogaols, dan zingronis. Yang dapat berfungsi sebagai antioksidan bagi tubuh. Apalagi, jahe sudah dipercaya sejak dulu untuk menghangatkan tubuh dan meningkatkan kebugaran. Jahe bisa dikonsumsi dengan cara mememarkannya, dan diseduh dengan air panas, dengan sedikit tambahan gula 3. Kumur dengan air garam Meredakan batuk dan pilek juga bisa teman-teman lakukan dengan berkumur air garam Garam mengandung natrium, yang berfungsi untuk menahan cairan dalam sel-sel tubuh Dengan mencukupi konsumsi garam setiap harinya anda pun akan terhindar dari kekurangan cairan tubuh atau dehidrasi. Sebab, kumur air garam dapat mengeluarkan dahak yang ada di saluran pernapasan dan menghilangkan virusnya. Caranya, campurkan air hangat dengan garam. Kemudian gunakanlah untuk berkumur hingga airnya sampai ke pangkal tenggorokan. Setelah itu dimuntahkan. Lakukanlah secara rutin hingga batuk dan pilek makin mereda. 4. Probiotik. Probiotik adalah bakteri Lactobacillus dan Bifidobacterium yang dapat ditemukan pada makanan dan minuman yang difermentasi. Misalnya, pada yogurt, kefir, tempe, kimchi, miso, kombucha, dan acar. Tidak hanya baik untuk sistem pencernaan, probiotik juga membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melawan infeksi. Berbagai manfaat Lactobacillus 1. Mengatasi diare 2. Meredakan gejala sindrom iritasi usus 3. Menunjang kesehatan vagina 4. Mendukung sistem kekebalan tubuh Lima, Menjaga kadar kolesterol 6. Membantu penurunan berat badan Bifidobacterium bifidum bekerja dengan memecah makanan, menyerap nutrisi, hingga melawan bakteri jahat penyebab diare Itu sebabnya, bakteri ini sering digunakan untuk membantu mengatasi diare sembelit, konstipasi Sindrom iritasi usus, IBS Hingga mencegah pilek dan flu, oleh karena itu mengonsumsi probiotik selama sakit batuk dan pilek dapat membantu penyembuhan. 5. Menggunakan humidifier, humidifier merupakan alat pelembab udara yang bekerja dengan cara menyemprotkan uap air ke udara. Penggunaan humidifier tidak hanya membuat kelembapan udara terjaga tapi juga dapat membantu mengatasi iritasi yang dipicu oleh udara kering. Seperti kulit kering, bibir pecah-pecah, pilek, -pecah, hingga sakit tenggorokan. Karena, humidifier dapat meningkatkan kelembapan udara. Sehingga pernapasan jadi lebih lega, dan mengeluarkan lendir dari saluran pernapasan. 6. Mandi air hangat. Mandi air hangat juga membantu meredakan batuk dan pilek. Tubuh juga lebih rileks. Sehingga sistem kekebalan tubuh makin meningkat untuk melawan infeksi virus dan bakteri. Namun perlu teman-teman ketahui. Perawatan rumahan apapun, termasuk mandi air hangat, tidak bisa menyembuhkan pilek. Pilek akan sembuh sendiri dalam jangka waktu dua minggu. Mandi air hangat hanya berguna untuk meringankan gejala pilek, agar anak dapat tidur lebih nyaman Salah satu gejala paling umum yang diderita anak saat mengalami pilek adalah hidung tersumbat Untuk meringankan gejala ini, mandi air hangat bisa menjadi solusi yang efektif Selain membuat tubuh lebih nyaman karena suhu air yang hangat Udara lembab dari uap air juga akan membuat lendir di dalam hidung menjadi lebih cair, air, sehingga lebih mudah dikeluarkan. Teman-teman juga bisa menambahkan minyak herbal, agar saluran pernapasan makin lega, karena menghirup udara hangat. Nah, itulah cara-cara alami menyembuhkan batuk dan pilek, agar tak perlu langsung minum obat. Itulah tadi teman-teman cara-cara alami untuk menyembuhkan batuk dan pilek sebagai pengganti paracetamol. Seperti biasa, kita wajib pambil yang baik dan buruknya. Silahkan apabila kalian berkenan, subscribe, like, serta nyalakan notifikasi pada video ini. Agar kalian menjadi orang pertama yang menerima info menarik dari kami.